Oh itu sambung sih koi Hah? Itu sembu. Itu, itu sambung sih kue? Iya hmm. Kita siapa lagi sih karung? Si karung Kalau si karung paling-paling tapi itu pulau Itu enak berarti Itu pulau. Hmm. Cegu ternyata tuh na? Be malah karung Ini enak di karung itu apa? Ada, ada, ada, batana. Ah ada, uh, iya, ya. ada, Nyona kenapa lalu? mana Oh makam apa mau Au au, itu dulu nah dulu.